Assalamualaikum guys Wow apa kabar teman-teman Akhirnya kita bisa bertemu lagi ya teman-teman Wow pada hari ini kita akan membersihkan mainan teman-teman Wow <tuh> di depan kita sudah terlihat mainan berwarna hijau teman-teman Lihat Wow sangat kotor ya teman-teman Mari kita ambil ya teman-teman Disini sini. Kita atau kakak sudah menyiapkan mainan wadah teman-teman Mari kita ambil satu persatu ya teman-teman Wow, apa saja ini teman-teman Mari kita ambil dari yang ini teman-teman Wow <tuh> Satu teman-teman Wow Dua Tiga Empat teman-teman Wow Lima Tujuh Ada tujuh mainan teman-teman Yang siap untuk dibersihkan kita akan lanjut ke tempat pencucian teman-teman Mari kita sudah berada di tempat pencucian teman-teman Wow Ini mainan yang sangat kotor tadi Dan ini adalah airnya teman-teman Mari kita bersihkan teman-teman Kita ambil satu persatu mainan tersebut Lalu kita cuci Kita mulai dari ini teman-teman Wow Lihat teman-teman Wow Bus berwarna kuning teman-teman Wow Sudah bersih teman-teman Mari kita taruh sini Dan selanjutnya Selanjutnya teman-teman Wow Wow Sudah bersih teman-teman Wow Mainan mobil lagi teman-teman Berwarna kuning Selanjutnya apa ini teman-teman kita cuci langsung wow hewan purba teman-teman wow selanjutnya teman-teman kita ambil yang ini ikan teman-teman wow yang sudah bersih teman-teman wow selanjutnya teman-teman wow siga nih teman-teman Wow Langsung bersih teman-teman Selanjutnya teman-teman Wow Ini seperti robot mainan teman-teman Wow Mari kita cuci Oh bener teman-teman Ini adalah mobil Yang berbentuk Robot teman-teman Wow bener ada kakinya teman-teman lihat wow dan sudah bersih teman-teman selanjutnya yang terakhir wow hewan purba lagi teman-teman wow kita sudah menyelesaikan mainan ini teman-teman Wow, terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe kalian teman-teman Supaya kakak si keren boy uh, terus rajin upload video Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh